Halo pasien OGD, jumpa lagi nih, gimana kabarnya? Semoga usahanya lancar ya Kali ini aku mau bagi-bagi resep minuman coklat viral Yang omsetnya bisa sampai jutaan loh Oh iya, buat menu kali ini kita cuma perlu satu bahan aja Nah, ini dia produk kuncian buat resep kali ini Beaverick Powder Drink varian dark coklat Iya, beneran, banyak cuma pakai ini aja Karena Beaverick Powder Drink udah ada kandungan gula dan creamernya jadi rasanya dijamin udah manis, gurih, dan creamy Penasaran gimana cara buatnya? Yuk tonton video ini sampai selesai Step pertama, masukkan favorite Powder Drink varian dark coklat sebanyak 200 gram ke dalam wadah Kemudian tambahkan 150 ml air panas, lalu aduk hingga semuanya tercampur rata Selanjutnya, tambahkan 900 ml air matang, aduk kembali sampai semuanya larut dan pastikan tidak ada bubuk yang masih menggumpal Agar lebih cepat, aku pakai hand mixer ini Oh iya, di beverage powder drink ada lebih dari 30 varian rasa lo dengan bahan kualitas premium yang dikemas dengan aluminium foil berkualitas Selanjutnya, siapkan gelas atau cup, lalu masukkan es batu secukupnya. Dan, es coklat viral siap disajikan. Gimana? Mudah banget kan bikinnya? Yuk buat juga! Link pembelian produk yang aku pakai ada di deskripsi box ya. Next, mau dibuatin menu apa lagi nih? Kalau ada saran, boleh tulis di kolom komentar ya. Nanti aku bikinin resepnya. Oke, okay? thanks for watching. See you.